bismillahirrahmanirrahim cara membuat timestamp pada video youtube kita timestamp itu adalah gunanya untuk agar pemirsa dapat meloncat ke menit atau detik ke berapa sesuai dengan yang hendak kita sajikan dan mempermudah mereka untuk melakukan suatu berselancar di youtube seperti ini contohnya jika saya klik untuk 3.244 Desa wisata yang sesungguhnya adalah Wisata pedesaan Contoh satu kali lagi 10.240 Unsur penting dalam pengelolaan kepariwisataan Pariwisata Bagaimana cara membuatnya? Teman-teman silahkan masuk ke video editor Kemudian Buat seperti ini Sebelumnya kosong ya teman-teman buka notepad dan sini silahkan perhatikan video teman-teman di sini ya mulai dari awal sampai dengan akhir lalu dengan alat bantu notepad seperti ini selanjutnya copy saja masukkan pada detail video tambahkan keterangan nomor kontak kita nantinya simpan perubahan disimpan kita bisa lihat channel jadi scroll teman-teman bisa lihat hasilnya seperti ini kalau saya makan malam, Pada makan lebih malam banyak, kebanyakan garam. sini ada segmen pasti yang naik terbagi sesuai Kenapa? dengan standar yang sudah kita buat air di dalam tubuh. Anda makan garam di malam, -malam. Anda pipis. bisa. klik dari sini. Karena oleh badan. Anda mau kurus cepat, buang garam 3 hari aja. Dalam kegiatan bisa juga klik dari sini terdapat dua konsep utama dalam komponen di wisata yang pertama adalah akomodasi. demikian semoga yang sedikit ini bisa memberi manfaat. terima kasih.